saya mohon sekali ya, kalimat tuh hakin itu harus kamu jaga, caranya jaga ya tadi, kalau kamu tidak bisa ilmu mantek, misalnya al-alam mutagoyir wakulu mutagoyir hadis, labudah min muhtis itu kan jelimetan, pakai saja teori, teori umum, bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik, karena nggak bisa, nggak dimulai dari satu titik maka alam apapun jumlahnya nggak terhingga tetap dimulai dari al-wakidul kohar, yaitu satu titik yaitu dalam konteks tauhid tentu itu Allah SWT sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin wajah Allah kalimatam bahagiatan fi akibi terus Nabi Muhammad begitu sahabat begitu, sampai kita sekarang diajari ilmu mantek ilmu mantek itu logika yang gak terbantahkan karena mau tidak mau kata Imam Shafi'i karena akal akan dipaksa menerima kebenah dan itu yang terjadi di Uni Soviet Dikoptasi 100 tahun untuk berfaham ateis dilawan oleh ilmu tetap menanamkan ilmu tauhid ilmu mantek ketika Uni Soviet secara politik runtuh semuanya menjadi muslim termasuk negara-negara yang dulu dikoptasi. maka kamu tidak usah kecil hati di Indonesia apapun rusaknya negara ini asal kita cara bertauhid benar insya Allah tetap meninggal Husnul karena sudah janjinya Allah ya jelas itu nomor satu tuh al Memang itu logika yang masuk akal. Jadi jangan kira semua orang ditanya Mar bukan Banyak ulama yang nggak ditanya. Mesir itu di dalam cerita keramat-keramat ada guru tauhid ngajarin tauhid. Setelah ditanya mungkar Mukarrnakhir Imam Malik datang. Kamu nanya ini, mana buka, mana buka. Kamu tahu, ini guru umul barohin yang tukang ngaji tauhid. Guru tauhid kok ditanya apa? Malaikatnya nggak jadi tanya. Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna ya, Allah lah kufun alehim alagum ya zanulagumul busro fil hayat dunya wa fil asroh. Artinya kalau mali itu kok ditanya, mungkin karena berarti ngalami ketakutan karena disitu kan digambarkan Munkarnatur itu suangat, bahwa gudam kalau yang tanya gak bisa dipukul sampai acur sa walam- walang pokoknya ceritanya akan seru seperti itu Berarti kalau betul begitu terus ayat lahofun alehim walahum yahzanun kayak apa? makanya dalam kitab Naso'iqul Iban itu ada cerita ini, saman boleh gak sependapat dengan saya tapi semoga nasib saman nanti digebuki malaikat karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan anak indahdani saya ndak bayangkan akan ngalami itu. Makanya, saya ini ngajar tauhid terus. Paling tidak, kalau ditanya, buka mana, buka sama tahu profesi saya?" Saya ini pengajar tauhid dan biji saya sembilan. Tawhid.